di bulan Oktober tahun 2020 untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mengambil kartu kepada kesehatan seorang cancer di bulan Oktober tahun 2020 selanjutnya kartu keuangan seorang cancer di bulan Oktober tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang cancer di bulan Oktober tahun 2020 Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang cancer di bulan Oktober tahun 2020. Dan jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh seorang cancer di bulan Oktober tahun 2020. Untuk yang pertama, kepada kategori support energi kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan, selanjutnya support energi di dalam kategori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 untuk kesehatan jiwa cancer adalah two options ataupun dua pedang Secara umum two option itu diartikan dua pilihan, tentukan pilihanmu untuk melepaskan keraguan. Dan di sini keraguan ini amatlah sangat besar dan sangat berpengaruh kepada kehidupan sehingga di sini menimbulkan efek yang negatif kepada kesehatan terutama di dalam beban pikiran. Jadi di sini menggambarkan untuk kesehatan suara cancer di bulan Oktober tahun 2020 kesehatannya sedang menurun terutama di dalam pikirannya yang mendapatkan beban pikiran amat yang sangat besar yang sangat mempengaruhi kehidupannya ataupun hubungan asmaranya dan di sini, seorang cancer akan sulit memutuskan ataupun sulit mendapatkan solusi atas pilihan yang ia hadapi yang mengakibatkan kesehatannya sangat menurun di bulan Oktober tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Kenaik off cup. Secara umumnya kenaik off Cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang cancer sangat menurun di bulan Oktober, terutama di dalam beban pikirannya yang sulit menemukan solusi atas kerabuannya. Dan di sini seorang sahabat ataupun seseorang yang sangat dekat kepada seorang cancer akan memberikan masukan dan memberikan motivasi yang penuh kepada seorang cancer agar bangkit lagi dan fokus kepada kesehatannya, yang bisa membuat seorang Cancer mendapatkan solusi atas masalahnya di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya, kita kartu keuangan seorang Cancer dan kartunya adalah 3 of pentacles, ataupun 3 koin. Secara umum, 3 of itu diartikan, kestabilan sudah terjadi, Keseimbangan sudah ia dapatkan, keuangan yang bagus sudah ia dapatkan. Kini saatnya ia membuktikan serta menunjukkan kepada orang lain, orang sekitar ataupun orang yang pernah mengucilkannya di masa lalunya. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang cancer di bulan Oktober tahun 2020 akan mengalami kenaikan ataupun peningkatan. Dimana di sini seorang cancer akan menunjukkan serta membuktikan kepada orang lain. Namun di sini tujuan seorang Cancer bukan untuk menyombongkan diri, namun dalam hal membantu seseorang yang sangat membutuhkan bantuannya, terutama di dalam kategori keuangan dan kategori materi. Di sini juga menggambarkan seorang Cancer membantu orang tidak akan memilih memilih siapapun dia, namun di sini seorang Cancer akan membantu orang tersebut, dikarenakan orang tersebut meminta bantuan kepada seorang Cancer di dalam kategori keuangan dan materi. Dan untuk support energinya adalah, Page of One. Secara umum, Page of One itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan seorang Cancer keuangannya akan sangat meningkat di bulan Oktober tahun 2020, di mana ia di sini menjadi seseorang yang termawat ataupun yang suka membantu. Dan di sini, seorang Cancer mendapatkan support ataupun dukungan yang penuh dari seorang anak yang bisa merupakan anak Cancer sendiri, ataupun anak saudara serta anak tetangga Cancer sendiri. Dan untuk kartu. Karya pekerjaan seorang cancer di bulan Oktober adalah Three of One ataupun tiga tongkat. Secara umum, Three of One itu diartikan belajar melepaskan. Kita tidak bisa melakukan sekaligus dan di sini juga menggambarkan akan mendapatkan tawaran pekerjaan dan mendapatkan tiga pekerjaan ataupun tiga job sekaligus di bulan Oktober yang mengakibatkan keuangan dan kehidupan serta karya pekerjaan akan semakin bagus. Dan di sini menggambarkan kepada karir seorang cancer di bulan Oktober tahun 2020, karirnya akan meningkat di bulan Oktober, di mana sejalan dengan keuangan seorang cancer di bulan Oktober. Dan di sini menggambarkan seorang cancer mendapatkan satu tawaran pekerjaan ataupun job yang sangat besar yang sangat berpengaruh kepada kehidupannya, kepada karirnya, dan kepada keuangannya. Dan di sini juga menggambarkan seorang cancer akan menerima tawaran tersebut ataupun menyelesaikan suatu pekerjaan itu dengan fokus dan satu persatu dan untuk support energinya adalah Page of Pentacle secara umumnya Page of Pentacle itu diartikan seorang anak dan disini menggambarkan karir pekerjaan seorang Cancer di bulan Oktober akan sangat meningkat di mana ia mendapatkan tawaran pekerjaan dan job yang sangat besar dan di disini seorang Cancer mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak yang bisa saja anak Cancer sendiri, anak tetangga ataupun anak saudaranya dan untuk kartu hubungan asmara seorang cancel adalah 5 five of cup ataupun lima piala secara umum five of cup itu diartikan berjuang melepas masa lalu di dalam kategori hubungan asmara dan melihat peluang yang masih ada serta melihat harapan yang masih ada untuk di dalam kategori hubungan asmara jadi disini menggambarkan untuk asmara sewa cancer di bulan Oktober tahun 2020, ia sedang berusaha untuk melepas masa lalu. Ia sedang berusaha untuk berjuang melepaskan masa lalunya. Dan di sini seorang cancer melihat satu peluang ataupun peluang yang masih ada untuk memperbaiki hubungan asmaranya di bulan Oktober tahun 2020 dengan seseorang yang benar-benar ia sayangi dan seseorang yang ia nantikan kehadirannya di bulan Oktober. Dan di sini juga bisa digambarkan. Seorang Cancer akan berhati-hati dalam memilih pasangan di bulan Oktober. Dan di sini juga bisa digambarkan seorang Cancer tidak akan mau jatuh di dalam kesalahan yang sama, terutama di dalam kesalahan untuk mengecewakan pasangan ataupun mendapat kekecewaan dari pasangan seorang Cancer di bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah King of Swords, secara umumnya, King of Swords itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa. Dan dalam kategori ini, seseorang yang lebih tua dari Cancer sendiri, dan di sini menggambarkan seorang Cancer berjuang melepas masa lalu di dalam kategori hubungan asmara dan melihat peluang yang masih ada untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam hubungan asmara. Dan di sini, seorang Cancer mendapatkan dukungan dari seseorang yang lebih tua yang merupakan sahabat kerabat ataupun teman dekat cancer sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hermit. Secara umum The Hermit di sini menggambarkan mencari ketenangan diri, mencari solusi, mendapatkan ketenangan hati serta mendapatkan kenyamanan hati. Dan di sini jika kartu The Hermit kita gabungkan dengan kesehatan seorang cancer di sini menggambarkan Kesehatannya mengalami penurunan dikarenakan ia mendapatkan pilihan yang sangat berat di bulan Oktober di mana seseorang sahabat kerabat memberikan support dan masukan kepada seorang cancer agar fokus kepada kesehatannya terlebih dahulu. Dan The di disini menggambarkan tujuan dari sahabat memberikan support yang penuh adalah tidak lain dan tidak bukan mendapatkan ketenangan hati kenyamanan hati dan ketenangan diri serta agar bisa fokus untuk memperbaiki kesehatan di bulan Oktober tahun 2020 dan jika kartu The Helmet kita gabungkan dengan kartu keuangan surat cancer disini menggambarkan keuangan surat cancer mengalami peningkatan di mana ia menunjukkan kepada orang lain dengan cara membantu dan di sini ia mendapatkan dorongan dan support motivasi yang penuh, yang sangat positif dari seorang anak, yang bisa saja anak saudara, anak tetangga, maupun anak Cancer sendiri. Dan the hermit di sini menggambarkan seorang Cancer akan berhati-hati, akan tenang, dan akan fokus untuk memberikan bantuan kepada orang lain, serta akan tenang dalam memutuskan. Suatu hal yang menyangkut kepada keuangan seorang cancer di bulan Oktober tahun 2020. Dan jika kartu The Herman kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang cancer akan sangat meningkat di mana ia mendapatkan tawaran ataupun job yang sangat besar di bulan Oktober dan di sini mendapatkan doa dan dukungan serta motivasi dari seorang anak yang merupakan anak cancer anak tetangga ataupun anak saudaranya. Dan The Hermit di sini menggambarkan seorang cancer akan fokus dan tenang di dalam menghadapi semua itu dan ia akan disiplin serta berhati-hati dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang ia miliki di bulan Oktober tahun 2020 yang berpengaruh kepada keuangan serta kehidupannya dan jika kartu The Hermit kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara di sini menggambarkan seorang cancer berjuang melupas masa lalu dan melihat peluang yang masih ada ataupun harapan yang masih ada mendapatkan kebahagiaan dalam kategori hubungan Asmara di mana ia mendapatkan dukungan ataupun support energi dari seorang sahabat kerabat maupun teman terdekatnya dan The Hermit di sini menggambarkan seorang Cancer butuh menenangkan diri agar lebih fokus lagi dan lebih berhati-hati dalam memilih pasangan di bulan Oktober tahun 2020 dan penuh ketenangan untuk memutuskan suatu tindakan di dalam kategori hubungan asmara Agar mendapatkan hubungan asmara yang sangat bahagia di bulan Oktober tahun 2020 Dan untuk angka keberuntungan seorang Cancer di bulan Oktober itu berada di angka 2, 23, 33, 35, dan 59 Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Cancer di bulan Oktober tahun 2020 Semoga bermanfaat